Bang, udah berapa lama jadi ojol, Bang? Hah? Jadi ojol, udah berapa lama? Hah? Udah berapa lama jadi ojek online? Hah? Hah, heho, ha, heho. Nyonya, nyonya, nyonya, nyanyi, nyonyo. Oh, jadi ojol? Udah setahun, Bang?